Hello dan assalamualaikum bersama saya Safwan kembali semula dalam Saf React. Begitu hype last episode untuk Agent Ali Season 1, episod yang ke-13. Tak sabar-sabar. Jom kita tengok macam mana semuanya akan ditutup tirainya. Oh, spoiler lagi. Memang tak boleh lah lawan tu guru sendiri kan? Macam mana? Masih berani nak halang aku. Kau tak ada serangan lain ke? Semua yang kau tahu, aku yang ajar. Iyalah tu. Baik kau berhenti cakap benda yang bukan-bukan uh, Dia nak makan lollipop Aku dia dah uh, Dia ada pedang lah Ui, Ada pedang macam, macam ni Ya pembelot demi pembelot Oh, Jenny nama dia. Dia memang tak pernah berpihak pada Master. Kuno yang suruh saya serta untuk mengintip dari dalam. Apa? Ha. Huh. Tapi okilah okay tawawal easy dia tak sampai HQ. Lama saya bertungkus lumus untuk siapkan alat ni Saya nak Uno ada di sini dan saksikan sendiri kehebatan ciptaan saya Okey Dia <tong> fanatik dengan Uno Comot Bakar Aku lupa dia bebaskan bakar Ayuh, dia, dia tahu ke Apa Jenny tu Uyoh Pecah Uyoh Ila, Let's go. Cantiklah comot. Combo. Combo dengan bakar. Oh, dia tak tahu. Oh, dia tak tahu. Dia baru tahu. Oh, no. Oh, tak ada cuba mata. Ha, bakar dia sempat lagi. Kamu masih belum perasan lagi? Ya, bakar is too pure, eh. Hah Weh dia pakai yang ni weh yang paling high level punya Apa ni Armor Robot Tapi technically bakal power lah memang dia power pun Cuma dia ni lawa lawa eh Noah tu dia boleh lawan eh, no? tu Stromot! Aduh Inilah masanya Ali Inilah masanya Ali okay, Dekat atas ni apa cerita? Aku rasa Rizwan tak boleh buat apalah dia kena, ui, dia kena slice way Dia probably tak matilah Tapi heavily injured lah Memang dia cedera teruk lah Alright Tak boleh apa yang lawan untuk guru dia kan Oh datang dah Kau takkan boleh kacau rancangan aku lagi. Kau mesti tak sedar kan, betapa besarnya masalah yang kau timbulkan. Oh uh, hidup lagi Bukan hidup Maksudnya kuat lagi Aku cakap, Lepaskan dia Ya Dia sayang betul kan Dekat anak sedara dia Wih Power dia lagi satu okay. What the Wih han terus we dua orang we heavily injured oh no Here we go override mod gravitan ya, dia bertukar tu memang dia ada kontrol semua we Oh, remuat sekali dia sync dengan dia punya ni, kan? Eh? Aeroboots. Oh! Wih, tak boleh lawan, wih! Saaab! Oh, tak boleh tahan! High voltage Dia elak Dia tahan macam tu Tak ada kawan robot tu Oh Buster Droid nama dia Dia fight yang Yang Ali tak bergerak Seinci pun weh Gila betul dia jangan si tak apa macam mana kan ha. tapi masa an dia paling tinggi yang saya pernah lihat stack sebab dia. family eh kan? dia orang tak pernah fas sebab dia orang orang jahat dia, dia tak apa pasal benda ni kasih sayang ke apa ke o nice Nice one! Let's go. Satu dia jatuh. Ini bukan override mode. Apa? Override mode hanya mengawal network berdekatan. So ni apa? Tapi kali ni berbeza. Override mode apa? Version 2. Iris dah kawal Ali. Oh! Terbalik. Disebabkan brain brain wave wave dia tinggi sangat Iris yang kawal Ar, apa Ali. Bukan Ali yang kawal Iris But still tak boleh kan Kalau kau padamkan pun Ali still kawal Masa aku Iris Iris ada brain dia sendiri Ooh. Kau oh, tak sempat cakap weh oh. Wuh ah, Kau tak boleh dekat pun Sebo ok dia keluarkan sebo dia Sable dia cool lah Terbelah dua Wah Oh Dia orang lain pula Apa dia kontrol robot lain pula Sangkut dia tu Oh putus tangan dia So maksud dia, dia memang tangan dia putus eh? Oh. Musti badan dia robot ke apa? Woo! Memang tak ada kesian weh. Laju gila. Settle Sama macam apa yang dia buat Dekat bakar Apa lagi yang kau nak Oh it's level kritikal. Eh siapa pula yang kawal tu Oh sempat lagi dia Kawal pakai wire Aku rasa tadi Ali nak bunuh tu Iris nak bunuh sebenarnya Macam mana ni? Oh dah cabut dah Macam tu je Oh Alisha let's go Ni eh, dapat signal kot Oh lepas tu, ni apa? Comot Ya, yeah. Let's go, let's go, let's go! Saya takkan biarkan kamu terlepas! Ya, yep, dah lama kita tunggu, Alisha! Kau lambat sangat berapa episod? Oh, dia nak detonate tempat ni! Self-destruct Jangan jangan jangan gegas jangan Kau kena sabar kawan kau Ya ramai yang dah ni kan Ali bakar Dang Canya ni? ha? Huh? Macam mana yeah, Tak apalah Iris kita dapat retrieve balik Wah igat letupan tu Letupan macam besar gila Wah oh, ada orang protect Pulse Oh pulse bom dia Alright Boleh kata Kalah teruk lah. Tapi Iris dapat retrieve lah. Dan kita boleh tengok macam mana distraction override mod yang tak boleh kontrol. Tak tahu apa benda nama dia. Over override maybe? Double over. tak pu hati dengan geng un, apa do stress lari. Kita mohon. baik kau selamat Ali. Tak tahulah macam mana kalau jadi apa-apa dekat -apa kau. Biarlah yang lepas tu. Aku tak risau pun. Lebah mata patah tangan. Oh kan Sebab Rizwan kena slice kan eh? Haa iyalah tu Ya, Uncle dia ni memang cheerful lah memang Bagus tu pergi semua. Oh. Dah tawal awal. Alisha. Dia bertambah lah trauma dia kan sebab apa yang berlaku malam tu kan. Betul. Hade ajalah si comot ni. Alisha, mana kau? Kita sama. Ha? Kau selamatkan aku, aku selamatkan kau. Uh. kita seri. Ha. Alisha dah balik kepada normal. Keberanian kamu telah membantu menyelamatkan mata dari ancaman yang begitu besar sekali. Syabas Oh, asing asingan, airis dah asingan. Betul juga. Ketua-ketua teras juga ingin menawarkan peluang untuk kamu menyertai Akademi Latihan. Wah! I setting untuk season 2 ni. Akademi. So untuk stress Ak dah tamat, let's go for Academy Ak. Tapi kan dah separate kan Dia still sing dengan Ali kan Ya yeah. <laughs> Tak sengaja Dia activate balik <laughs> Oh oh Ya, dah memang ditakdirkan. Alright, dah memang. Okay, dah memang ditakdirkan. Okay, Ali dah ditakdirkan dengan Iris. Tak boleh buat apa. Alright. So, Ali akan pergi ke Akademi dengan Iris juga. Okay, kan? dia macam uh, tak pergi dengan Iris kan. Pergi Akademi. So, itulah dia. Season 1. Wah. Last 4 episode. Episode 10, 11, 12, 13. Memang aku happy gila tengok. Penuh dengan action. And semua cerita dah terungkap. Siapa sebenarnya Uno, Do stress And macam mana Apa hubungan dia dengan mata Siapa orang dalam Dalam yang bocorkan semua rahsia tu kan Dan sedih jugalah kan uh, Siapa Rizwan heavily injured Okay bakar okay uh, Ali dapat balik uh, Iris uh, Alicia kembali normal balik Which is okay Dan Ya yeah, semuanya kembali normal kita akan tamatkan dekat sini Untuk season 1 Overall aku memang puas hati lah kalau, kalau tengok orientation aku Aku tak payah cakap banyak lah Memang best Okay season 1 ni Awal-awal memang dia nak Layout karakter, Nak bagi setiap satu karakter tu Kita biasa Dan Marathon ni memang Aku rasa pilihan yang bagus Sebab aku faham Memang gili-gili aku faham lah kan Sebab kalau tengok seminggu-seminggu Mungkin aku lupa So aku marathon ni aku faham Season 1 Memang best Okay karakter semua dah layout Ujung-ujung kita dapat plot. Semua settle. Uh, dan kita punya villain semua terlepas. Hopefully kita dapat rematch balik lah kan. So kalau korang suka dengan video ni macam biasa. Korang boleh like. Korang boleh subscribe. Dan kalau korang nak aku sambung untuk season tu Boleh bagi tahu kat komen. Aku of course lah akan sambung. Korang tak payah minta pun. Sebab aku excited gila nak tengok Ali pergi akademi. So kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Dan bye-bye. Bertindak segera.